Halo Sobat Buruh Migran, kembali lagi bersama saya Dila di channel YouTube Redaksi BMI uh, Sebelum kita membahas tema kita pada kesempatan kali ini uh, Pastikan teman-teman Sobat Buruh Migran sudah support channel ini dengan cara like komen dan subscribe uh, channel YouTube Redaksi BMI nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas uh, bagaimana cara yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman adalah korban dari penganiayaan atau penyiksaan yang dilakukan oleh orang lain Sebelumnya, pertama-tama teman-teman harus mengetahui ya bahwa hak untuk tidak disiksa adalah hak dasar kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, setiap orang yang kemudian melakukan penganiayaan atau penyiksaan kepada orang lain, sejatinya mereka adalah pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga, ketika teman-teman itu menyadari bahwa teman-teman adalah korban dari penganiayaan ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan yang pertama teman-teman sahabat buruh migran sebisa mungkin mencatat kejadian kapan dimana dan oleh siapa penganiayaan tersebut terjadi Nah ketika kejadian tersebut sudah lewat beberapa waktu uh, Maka teman-teman sebisa mungkin untuk mengingat momen-momen yang kira-kira dekat dengan kejadian itu Misalnya ketika uh, penganiayaan tersebut terjadi sebelum hari kemerdekaan Maka uh, tanggal atau misalnya waktu yang bisa teman-teman tulis di uh, catatan kejadian adalah bulan Agustus Yang kedua mendokumentasikan dengan cara memfoto dan menuliskan kronologi kejadian jadi ketika teman-teman itu misalnya dianiaya di bagian kaki maka sebisa mungkin dan secepat mungkin teman-teman harus bisa memfoto uh, luka yang dialami oleh teman-teman sehingga terdapat bukti yang dapat menguatkan teman-teman ketika teman-teman melaporkan kejadian tersebut Lalu teman-teman bisa untuk menuliskan kronologi kejadian yang berisi 5W plus 1H Yaitu what, where, why, when, dan who beserta 1H yaitu how Yang ketiga, pastikan ketika teman-teman uh, sedang dilakukan tersebut teman-teman melihat sekitar teman-teman Apakah ada orang yang mengetahui atau melihat atau mendengar uh, kejadian yang dialami teman-teman sehingga orang tersebut bisa teman-teman jadikan saksi yang menguatkan laporan teman-teman nantinya yang keempat melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib j Misalnya teman-teman tidak mempunyai kesempatan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib Maka teman-teman bisa untuk menceritakan kepada orang-orang yang teman-teman percaya Misalnya komunitas yang menaungi teman-teman Lalu juga teman-teman bisa melaporkan ke agen yang menempatkan teman-teman di negara tujuan Ketika teman-teman merupakan korban, maka teman-teman jangan takut untuk melapor atau menceritakan ke orang yang teman-teman percaya. Sehingga orang-orang tersebut bisa menjadi pihak yang membantu dan memberikan pertolongan pertama kepada teman-teman ketika kejadiannya terjadi secara berulang. Sekian informasi dari saya, sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Daaah!